Kabar Harimau Jawa masih kerap terdengar beberapa tahun belakangan ini. Dugaan temuan Harimau Jawa masih ada dilaporkan oleh masyarakat yang konon melihat langsung penampakannya ataupun menemukan jejak kaki Harimau ini. Sebenarnya apakah Harimau Jawa masih ada? Mengapa Harimau ini sulit ditemukan? Bagaimanakah wujud dari Harimau ini? Eh, tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya. Dugaan Harimau Jawa masih ada justru bermula dari kabar yang diunggah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Dinas Kehutanan tersebut mengunggah kabar tentang Harimau Jawa ini pada 17 Januari 2022 lalu. Penampakan Harimau Jawa disinyalir muncul di suatu permukiman penduduk di wilayah Sukabumi, Jawa Barat yang sempat viral. Dugaan temuan harimau di Pulau Jawa lainnya adalah di lereng hutan Gunung Raung pada pertengahan 2018 lalu. Lokasi dugaan penemuan harimau ini konon ada di dekat air terjun Lider, tepatnya di dusun Lider Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Pada waktu itu sekelompok pemuda sedang berjalan kaki di sekitar lereng Gunung Raung. Secara tak terduga mereka melihat seekor harimau Jawa yang berjalan melintasi lereng hutan Gunung Raung tersebut. Sebenarnya upaya untuk mencari fakta tentang kabar dugaan temuan harimau Jawa tersebut sudah dilakukan oleh petugas dari Taman Nasional Meru Betiri Namun demikian jejak harimau Jawa tersebut belum bisa ditemukan Sebab kehidupan kawanan harimau tersebut bisa berpindah-pindah tempat Kawanan harimau itu bisa berjalan hingga puluhan kilometer Melintasi hutan dan pegunungan untuk mencari mangsa Mendengar kabar dugaan temuan harimau Jawa membuat banyak orang penasaran Dengan ciri khas harimau ini Harimau ini memiliki nama latin Panthera tigris Sondaika. Sekilas harimau ini mirip dengan harimau Sumatera, akan tetapi tubuh harimau Jawa lebih besar bila dibandingkan dengan harimau Bali. Hingga kini perbincangan tentang harimau Jawa masih hidup atau punah masih menjadi kontroversi bagi masyarakat khususnya di Pulau Jawa. Sebagian masyarakat ada yang meyakini bahwa harimau ini belum punah. Apalagi ada beberapa orang yang konon melihat penampakan langsung dari harimau tersebut. Namun di sisi lain, para peneliti termasuk petugas dari Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur, belum bisa memastikan kebenaran temuan harimau Jawa tersebut. Menurut Kepala Taman Nasional Meru Betiri, perlu adanya bukti yang kuat. Dengan begitu kebenaran tentang temuan harimau tersebut dapat terungkap dengan jelas.